Bahkan sampai detik ini aku bisa apa Aku tak tahu aku siapa Dan semua ini tentang apa Karena aku hanyalah Dan kau adalah